Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Suriq. Masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, masih melanjutkan bab berikutnya, yaitu sinau bahasa Jawa, masalah atau kebaikan bebasan. Pada video yang pertama, sudah kita bahas bab paribasan, maka untuk bab ini kita lanjutkan yaitu bebasan paribasan dan bebasan memiliki kesamaan untuk itu maka kita simak agar tahu perbedaannya sebelum kita lanjutkan ke contoh-contoh bebasan saya mohon kesetiaannya untuk beramal berikanlah subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu Pendapatkan motivasi dari video saya apabila ada video yang terbaru. Terima kasih atas kediannya. marilah kita ikuti bersama-sama. Bebasan yoiku unen unen kang acek panganggune mowo teges entar towe kiasan lan ngemu surasa pepindan sing dipindhakake iku sifate utawa salah bawane wonge Nah perlu dingerteni yen paribasan padha unine unet-unen unen, kan ajek pangan kudu mawa teges entar lan orang ngemu surasa pamendhat nek paribasan ning kene ngemu surasa pamendhat ning bebasan Ngemu suroso, pepindan Iku dan apabila kita terjemahan bahasa Indonesia, kata-kata yang tetap dalam penggunaannya, yang memiliki makna kiasan dan mengandung makna pengandean, di mana yang diandekan tersebut yaitu sifat watak maupun keadaan seseorang. Jadi, kata-katanya tetap penggunaannya memiliki makna kias dan makna pengandaian. Yang diandikan adalah sifat watak maupun keadaan seseorang. Agar lebih jelasnya, mati kita ikuti contohnya. Contoh nih, ance-ance pucuking ri Tegese wengkang kang uripe kan tansah ngandut kekhawatir ngerti real riwi tajem cilik tajem Lha kok ancik-ancek ning bucik ring berarti kita berdiri di atas duri berarti kalau kita berdiri atas diri adalah penuh kekhawatiran artinya orang yang hidupnya penuh dengan marabaya bahaya atau kekhawatiran itu bebasan ancik-ancik ucuing eri wong kang koyong iniki kang uripe tansah khawatir contoh nih Hindu buru uceng kelangan delek tegesi ngupoyo barang sepele langur ngorbanake barang gede kang wis kecekel ing tangan Buru, kita memburu Uceng, uceng itu adalah Sumbu Sumbu lampu yang kecil Kehilangan, kehilangan Delek, delek itu Barang yang besar Maaf, uceng itu Dari tembakau yang kecil itu Delek itu gelek tembakau yang lebih besar Artinya kita mencari mem, Mencari, memburu yang kecil tapi kehilangan yang besar artinya berusaha mengejar sesuatu yang kecil tetapi malah mengorbankan sesuatu yang besar yang sudah dimilikinya bebasan buruh uceng kelangan, deneg contoh diwenei ating ngrogoh remelok tegese diwenei enak Anak isih kurang terimo jaluk sing luweh enak mana? Diberi hati hati, hati Kalau kita makan ayam itu hatinya kan enak, tapi malah masih minta rempelo. Jadi jeruan lagi. Artinya sudah diberi yang enak, tetapi masih kurang puas dan meminta yang lebih enak lagi. Itu bebasan. Bebasan diwenei ating roko rembelo. Jadi diwenei ating roko rembelo. Liquid keseh diwenei enak neng iseh kurang penak iseh njaluk, mana sing luwih enak lagi. Contoh saya langsung pun gupak pulot orang mangan kane. Artinya kita Nangka buah nangka itu kan banyak banyak getahnya pulut itu getah. Jadi kita itu gupak pulut artinya tidak eh, tidak pas dari getah. Jadi penuh getah. Padahal tidak makan nangkanya, tidak makan buahnya. Bagi saya melur kosong, orang melur rasa Artinya ikut berjuang ikut merasakan susahnya namun tidak menikmati hasilnya bebasan kupak pulut ora mangan nangkane jaga ke siblorok. si bloro. ya si ini adalah ayam tegesi jaga ke barang kang durung mesti anane artinya berharap sesuatu yang belum pasti. Contoh bebasan salah cengi pun, bebasan salah cengi pun kaya koyo banyu karo lengo. Seperti air dengan minyak, artinya, wong pas duluran kang ora bisa rukun, jadi banyu karo lengo. Air dengan minyak itu tidak bisa bersatu Artinya hubungan persaudaraan yang tidak bisa hidup rukun atau tidak bisa bersatu Bebasan saat lezingi pun Kegeden empiak kurang cagak Dalam bahasa Jawa, empiak itu adalah atap Kurang cagak, cagak itu tiang Jadi besar atap daripada tiangnya tegese wong kang gegedhen panjanga kurang sarana. Artinya orang yang berkeinginan tinggi tetapi tidak memiliki sarana pendukung. Karpe akeh ning ora duwe. Gegedhen empiak kurang jaga. Contoh salah pun, ngangsu banyu nganggo keranjang yang siu itu mencari air mencari banyu air memakai keranjang keranjang itu tempat uh, untuk mencari rumput jadi mencari air dengan keranjang padahal kita kalau mencari air pakai ember nah, ini pakai keranjang apa bisa nah, makanya artinya tegese wong kang golek ngilmu nanging ilmune oratiman faatakeh Golek ilmu, tapi saranane ora pas. Artinya orang yang mencari ilmu, tetapi ilmunya tidak dimanfaatkan, atau orang yang mencari ilmu dengan sarannya yang tidak tepat. Mosok ngangsu nganggu keranjang utuneng ngangsu nganggu m berbebasane koyong uluwi. Ma Maturun, katu semekateni kang sakit pelaturake. Contoh-contoh bab bebasan mungkin saat nambah kau ruikusot, cuma teng porosis SD dan SMP mungkin tetes tambah ilmu yang manfaat saat tering pun ulamatur kita lacingkan mangke bab saloko, kita simak video saat lacing pun lan kaji bandingake kali beribasan. Kedipun Buka Amalai Video Paribasan Maturun Akhir pun Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh